Nah, jadi kira-kira gitu mas sedang tadi ya Oke. Sekarang kita cicil Nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran Tapi saya cicil yang tadi belum saja Soal maaf tadi mas Itu Allah luar biasa loh mas Soal memaafkan tadi lihat. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan Kalau Allah maafkan maka manusia memaafkan Bukan Terbalik Kalau sesama manusia engkau memaafkan sudah Maka aku memaafkan kata Allah Le, Aneh loh itu mas Gus nah, aku tak sepuro tak sepuro, aku kesialan. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang kau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu lah enak atau dia nganut kita? Lu Allah kayak gitu, pak kamu nggak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia. Oh. Cuman dia mau ngasih rizki kamu, dia ragu ragu kan, ah dia agak aneh sama saya. Ntar lah si menduk, si Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, kata kasih banyak gitu mas dia, mas. Itu sudah saya tanya, susah interview dia. Nah mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, menurut ini, menurut ini. Nanti dulu. Oke menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya... Orang sekarang, illallah, illallah, illallah, illallah, mana? tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya Ustadz ini, Kiai ini kan begitu, mendengarkan, dia ngomong la ilaha, lah, ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, supaya dia tahu semua yang bukan Allah, sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah yang begitu. <tuh> Untuk referensi, Soheh itu nama seorang kiai, itu gurunya banyak Gustur, banyak Gustur itu 100 Syekh Syekh Masari, itu punya kiai namanya kiai Soheh, ditambah beras, jeningnya pesantren Selawe. Slawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah banyak Gustur, ini kan gitu. Nah, Kiai ini turunan ke dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Khadro gitu. Nah, ini sekedar untuk untuk apa namanya untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi Yuska, apa-apa lah Mas Ala, masalah Habis, ambil Habis, dunia ambil semua gelar untukmu aku tidak punya gelar apa-apa karena kalau manusia sudah Habis, gelar nanti Allah akan mengurangi gelarnya Dan begitu caranya, Mas Habis, begitu Mas Mas itu caranya Habis, Mas Habis, Mas Habis, Mas gitu Mas Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh, kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Wong tinggal fir-nova orang tua. Nggak mau pesan biar dikait terus, loh. Ya open na keluarga hampir luas ke dia. Ya lah. Wang kuloni ku naik turu mawon. Wih, tangguhiku. Kafir liberal, kafir liberal. liberal teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang di sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul nggak? Kita akan pahami mereka, kita akan berapresiasi mereka. Kita tidak tanya kamu sudah sholat belum, Dah. Kita paling tanya sudah minum belum, betul ya? Itu nanyaannya. Saya kalau sudah dulu dalaman saya mudah sejeng depan karo panitia modelisasi jinak di Jawa Timur tadi gini. Cak wis mangan, Begitu datang turun wis Ayo rawon Itu Jawa Timur. Tapi nang Bogor, Bandung jiji sudah sholat Cak. Jadi aku mulai sing metu kena duduk barang api. Dan cukup Eh yang. Kita manut. Nah aku takkan bersemangang cak dalam keadaan kita lapar haus kita nyamakan maka kita harus bersyukur pada Allah terus si aku tak sembayang si gitu tak <tuh> tapi nak terkodak tidak bisa sembayang bis, bis, <tuh> ya, coba ngekeing mobil ngaji sembayang poniku apa niku setia lapornya aneh <tuh> <tuh> <tuh> Bukan percaya sama orang lain Bukan percaya bahwa anda itu akan sholat Itu kan anda sudah dewasa Kita semua sudah dewasa Itu urusan anda sama Allah Maksudnya anda jalankan mau kita saling percaya, Tidak usah kita ikut nage gitu loh Betul nggak? Tidak usah ikut nage Saya percaya sama anda Kalau dasarnya menyebarkan Islam tidak percayaan kepada orang lain Bukan Islam yang kita sebarkan Kan gitu Dan Islam itu bukan lembaga tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani, lembaganya MO, MU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Lembaga. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam tidak ada, tidak ada. Oh, Pak Japolitik ya. Mungkin itu gelembaga gus. Hei. gitu ya kira-kira meskipun kita di maya apa-apa kok teman-teman itu punya kejentukan begitu kita pahami kok tapi boleh dong kita ngomong-ngomong ya yuk kita berdialog dong dan sama-sama cari kebenaran bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh kamu jangan ajak saya berdebat saya tidak akan mau karena saya kasihan ya. saya tadi bilang sama Romo Muji ini semua orang ribut Romo Muji Islam Kristen gini-gini ini maka makam konstitusi lah, nyasi lah ya Romo sampean ini jadi orang katolik tuh karena menurut sampean Islam salah ngaku mon, ngaku mesem deh bagi sampean Islam salah dan bukan agama itu yang agama dia, katolik ngaku aja, gak apa-apa kita biasakan dialog seperti ini ya gitu ya deh ya memang gitu, bagi saya juga gitu Kristen bukan agama itu bagi saya, cuman ini pernah saya omongkan saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang tidak mutu ini keperluan aku ngomong 99% pendapat saya tidak saya omongkan itulah kunci kesabaran hidup itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup mau seorang air elak kini aku pengen ngomongin kok Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan, kan begitu. Gimana sih? Masuk semua pendapat kita omongkan. Apalagi mengklaim orang lain salah dan mengklaim diri sendiri, benar, kan begitu. Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong. Sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh itu, kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan. Untuk apa saya ngomong? Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen saya nggak ngomong kalau itu istrimu, Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu ini auratku, tidak usah dibandingkan. Apa bener dijoljolno ngawurai, gitu loh. Di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta tuh begitu, udah pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa loh? Agama itu istri, gitu loh. Artinya, tidak usah kita perbandingan antar yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh, yang tidak usah lah. gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak, tidak usah. bapak-bapak dek gak nikah. Kalaupun kita akan berbagi, ada jalannya. Bil hikmah, falmo ido, wajatilum Jangan cak Nur koles majet geledek lumpuh, terus kita datangi cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampai yang sekarang insaf bertobat, insya Allah sembuh. Ya apa nakong loh, Itu terjadi bener. Cak Nur lumpuh ini Ini karena laknat Allah ini. Karena cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Dewa, umno, roh, roh, roh, aku ikut cengloro, kataku, kataku. Oh, no, umno, roh, roh, tiga naik nguruh. Ini loh, teman-teman, ini membela Islam, mengembangkan Islam, tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Biar tadi aku rapat. Masa ada orang deh, tajam, kamu tajam, tajam. Begitu? Bisa? Aku yang ngerti, aku yang calon nih, aku menunggu ayo. Tadi saya ngomong sepak bola itu, kan ngomong hukum Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, hands ball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol Nah setelah ada gejala luki, untuk pemain situ kok dodok dengar pegawang lawan. <tik> gitu? ya toh, ya toh, dua dua, ini gawang lawan di dodokin dengan tani bola. Nah, kok enak ini dodok begini, akhirnya tiga kiri garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendalui bola, kan begitu? Agar diciptakan hukum offset. Nah kesadaran saya Pak bola, nomor satu bukan offset, nomor satu adalah pandai bermain sama bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram, nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan.